Puisi adalah salah satu kenyataan yang di dalam struktur tetapi memain-mainkan struktur. Karena itu, saya cenderung memandang bahwa salah satu ciri kejeniusan seorang penyair sebagaimana ciri kejeniusan dalam bidang-bidang lain adalah sanggup memberontak strukturnya. Kalau kita misalnya pernah melihat permainan catur para master, maka akan tahu bahwa grandmaster seperti Michel Tal adalah pecatur yang menolak struktur permainan yang baku. Ia mengembangkan permainan gambit sehingga mengorbankan banyak dalam struktur pembukaannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh grandmaster lain seperti Bobby Fischer misalnya. Tentu tidak semua grandmaster juga memang melakukan um, perusakan struktur. Orang grandmaster muda sekarang seperti Magnus Carlsen tentu saja, dalam berbagai permainannya, tidak pernah melakukan langkah-langkah gambit yang membahayakan macam yang dilakukan oleh Mikel Tal. Nah, tentu di dalam bidang sains juga begitu. Di dalam filsafat, begitu kita tahu, misalnya Nietzsche itu adalah filosof yang cara menulisnya merombak struktur kalimat. Atau ada yang saya suka misalnya buku Traktatus Logico-Filosophicus karya Wittgenstein Itu jelas merombak cara kecenderungan orang menulis buku filsafat atau esai filsafat Demikian tidak mudah di lapangan puisi Tantangan besar bagi setiap penyair adalah merombak struktur yang sudah ada Baik struktur dari penyair terdahulu maupun struktur dari puisi-puisinya yang belum lama dia tulis. Itu mengerikannya, ya. Itu mengerikannya kerja kerja bagi seorang, eh, bagi para jenius itu. Bahkan yang sudah dia kerjakan pun, dia akan tolak lagi. Bukankah Wittgenstein juga menolak bukunya, pikirannya dalam Traktatus logico Philosophicus dan kemudian... Eh, di dalam philosophical investigation, ia menolak traktatus geofilosoficus. Jadi, buku keduanya menolak buku pertamanya. Ya, kecenderungan orang kan mengarang buku berikutnya untuk memperkuat pikiran di buku sebelumnya, kan? Begitu saya membaca puisi-puisi Willy Fahmi dalam kumpulan sebelumnya, mencatat demam. Lalu, beberapa hari lalu, mendapat kiriman uh, file puisi, judulnya unboxing judulnya sangat keren menurut saya. Unboxing adalah bahasa orang-orang sekarang yang belanja online, lalu mendapat kiriman barang itu, kemudian memvideo, mengunboxing barang yang dikirimkan melalui paket itu. Ya. Itu ternyata oh, salah satu bagian dari video-video yang digemari oleh warga, warga netnya. Youtuber misalnya, atau di Instagram, atau di mana saya tidak terlalu mengikuti, tapi sering juga tanpa sengaja melihat adegan-adegan semacam itu, namanya unboxing. Angkatan tua wahai yang di belakang saya mungkin tidak terlalu akrab dengan kata unboxing, bahkan saya sendiri sudah merasa undur ke belakang. ya Sedangkan Willy Fahmi tentu adalah generasi milenial yang yang mengapresiasi dan menyerap secara langsung dan jauh lebih dekat istilah-istilah Uh, Milenial sekarang itu dan bisa saya katakan bahwa puisi-puisi Willy Fahmi yang yang dikirim ini adalah puisi yang memanfaatkan hmm, ia sendiri menyebutnya ia sendiri menyebutnya uh, saya tidak tahu apa ini sudah cetak atau belum ya ia menyebutnya box kelisanan ya box kelisanan jadi Judulnya adalah unboxing dan judulnya juga menandakan ini dari kebudayaan sekarang paket ya paket kalau dulu saya paket-paketan itu yang ngirim pihak pos mengirim buku selesai kalau sekarang kan paket adalah sudah menjadi transaksi yang nomor satu kelihatannya di dalam e, wilayah jual beli sekarang ya karena karena dorongan e, orang sekarang tinggal di rumah untuk untuk apa UFH menjaga jarak dan lain-lain begitu ya dan kalau kita lihat settingnya juga ini berlatar situasi eh, 2020-2022 jelas ini adalah situasi yang memaksa kita banyak di rumah karena eh, covid ya. Oke. Okay. Nah ini yang saya sebut bahwa ini box kelisanan dan dengan cara ini artinya penyair sangat berbuat baik untuk para pembaca kalau ini jadi cetak gitu ya dan memakai istilah box kelisanan. Uh, penyair berbuat baik buat pembaca bahwa yang di yang sedang di unboxingnya ini yang sedang dibongkarnya sendiri dan juga kita kemudian membongkarnya adalah urusan kelisanan. Apa saja kelisanan itu ya tadi sudah kita sudah kita bahas uh, misalnya apa uh, kata unboxing itu sendiri adalah bagian dari kelisanan. Kelisanan di zaman milenial. Kenapa? Karena uh, kita tidak usah menyebut kelisanan itu jelek ya, tidak ya, e, sama sekali tidak. E, tapi ini biasanya muncul istilah-istilah kelisanan itu untuk e, membedakan tradisi literat, tradisi baca tulis dengan tradisi yang belum baca tulis begitu. Puncak dari baca tulis adalah tradisi ilmiah. Ini pengaruh dari otoritas, lembaga-lembaga otoritatif akademik yang melarang bahasa lisan. Masuk ke dalam karya ilmiah ya. Karena itu muncul istilah kelisanan untuk membuat benteng pemisah Antara bahasa yang Bahasa yang sifatnya uh, Literatif gitu ya, Dengan bahasa yang sifatnya belum Disetujui oleh otoritas akademik Nah sastra itu tidak ada kaitan langsung dengan lembaga akademik Meskipun sastra dikaji di lembaga-lembaga akademik tapi sastra dalam kenyataannya, sastra itu sendiri tidak sedang bicara akademisme, bahkan cenderung mengolok-olok akademisme. Itu contohnya apa puisi? Puisi itu adalah selain kenyataan yang unstrakable, yang menolak structure, yang menolak uh, berpikir lurus seperti para akademisi, uh, mereka juga menolak istilah-istilah yang dipakai di dalam puisi-puisi mereka jadi ada kecenderungan penyair itu untuk uh, untuk menolak uh, apa struktur yang umum yang lurus, gitu ya. sekaligus juga ada kecenderungan untuk tidak menggunakan idiom-idiom yang menunjukkan mereka ada di dalam wilayah ke keliterasian. gitu, oke. Okay. Penting juga bahwa puisi, puisi Willy Fahmi ini justru muncul di zaman anak-anak muda di zamannya teriak-teriak soal literasi. Ya. Mari membaca, mari membaca. Justru Willy Fahmi dengan unboxing dan box kelisanan ini ingin menunjukkan uh, memang ada yang salah dengan tradisi lisan kita. Dengan dunia lisan, bukan tradisi lisan ya. Dengan kelisanan kita. Emang ada yang salah? Kalau gue ngomong pakai lu, pakai maneh, pakai dewek, pakai sia, pakai aing, bercampur bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa apa. Memangnya salah. Ya, salah kata skripsi loh. Kita kan tidak sedang menulis skripsi begitu kira-kira. Kata si puisi Willy Fahmi ini, bayangkanlah kalau puisi itu bicara kepada kita, dia akan bilang bahwa gue bukan skripsi, gue bukan tesis, gue bukan disertasi, gue bukan karya ilmiah di sebuah jurnal. Gue adalah puisi, dan hadapilah gue sebagai puisi kira-kira begitu. Kelisanan menantang uh, dunia, apa dunia keaksaraan ya? Bukan ke literasian agak bingung juga. Oke, okay, kita mulai masuk ke dalam uh, dua puisi saja karena uh, ya tidak usah banyak juga, nanti kita lanjut saja pada kesempatan lain. Uh, pertama kita lihat ada puisi yang berjudul Bismika ya. Saya mau tanya dulu ini. Kalau Anda semua, terutama yang muslim ini, mendengar kata Bismika, itu kira-kira ingat apa gitu karena kalau saya sih tidak tidak memandang ini bahasa Indonesia ya. Ini adalah kelisanan gitu, dalam tradisi kelisanan. Dari mana saya tahu ini Bismika itu apa? Karena saya lihat melihat, melihat tanda-tanda lainnya ada di, di dalam puisi Bismika ini. Pertama, saya melihat mimpi. Ini yang paling menonjol, ya. Kata mimpi ini lalu berelasi dengan Bismika. Oh, berarti Bismika yang ada di sini berkaitan dengan Doa tidur bismikallahu ahya wa bismika amut Gitu loh pikiran saya kira-kira ya Makanya tadi saya bertanya apa yang Anda pikirkan Kalau saya berpikir begitu ya Andaikan cara berpikir kita sama Terutama tentu ini orang-orang muslim maksud saya Andaikan kita berpikir sama Wahai saudara-saudara yang muslim Berarti Berarti penyair berhasil Dengan me menuliskan judul tanpa harus lengkap Dia memotong struktur di belakang sini Bismikalohumahyawamud, dia potong, dia buang Dia cukup menulis kata bismika Jeniusnya lagi, Willy Fahmi Menyadari bahwa yang dia sedang Bicarakan juga bukan kaitannya dengan Tuhan, kan kalau arti Bismikalohumahyawamud itu Adalah doa yang menyebut Bismika Allah, Bismika Allah Dengan menyebut namamu kan, dengan namamu Ya Allah gitu, ternyata Fahmi tidak, kok tidak Tidak mau mengatakan bahwa puis ini Toh bukan tentang Tentang kepada Allah gitu jadi kira-kira kalau ini diartikan dengan menyebutmu saja begitu ya, dengan menyebutmu. Entah menyebut apa kan mu di sini boleh jadi menyebut puisi, menyebut diri diri aku lirik sendiri, menyebut seseorang yang menjadi alamat puisi ini, menyebut pembaca. Ya. Jadi itu luasnya struktur yang tidak pernah lengkap itu. Beda dengan struktur yang lengkap. Selamat e, malam Pak Presiden, jelas di situ strukturnya lengkap pasti kata itu untuk presiden bukan untuk yang lain. tapi kalau bismika dengan menyebutmu mu mu di sini kemana ya terbuka karena strukturnya tidak lengkap. jadi struktur tidak lengkap itu selalu punya kelebihan di dalam hal membangun dunia yang prismatis, dunia yang luas, dunia yang uh, dunia yang di dalam istilah uh, sebentar saya matikan dulu hp dunia yang di dalam eh, ini ada gangguan dengan hp saya saya ulangi lagi saya lupa tadi, ya jadi jadi, eh, struktur yang tidak lengkap itu punya kelebihan dalam hal eh, membuka peluang bagi struktur lain untuk masuk ya jadi kita kita sebagai pembaca itu punya punya struktur yang bisa menangkap struktur orang yang tidak lengkap kemudian kita menjadi bagian dari ketidaklengkapan itu kita melengkapi ya jadi uh, penyair dalam hal ini Willy Pahmi membuka sebuah kata bismika ini ini tafsir saya lagi-lagi ya maksud saya uh, tidak harus benar loh tidak harus benar berdasarkan pemikiran Willy Pahmi sendiri buat apa kan saya tidak mau uh, konfirmasi ke Willy Uh, kita punya kebebasan sebagai pembaca untuk untuk memanfaatkan energi kreatif Untuk memanfaatkan sesuatu di dalam di dalam puisi Tadi saya sampai pada Oke, okay. jadi kalau kita melihat sesuatu atau struktur yang tidak lengkap Kita biasanya memiliki kemampuan untuk melengkapi struktur tersebut Dengan cara menduganya, mengiranya, atau secara kreatif kita menganggap bahwa Maksudnya adalah A, B, C, D, dan selanjutnya Ya. Sesuatu yang sudah jelas Tidak tidak membuat kita tertantang untuk uh, Untuk memasuki dunia ya Ini perlunya Ini pentingnya bahwa Mengapa ada struktur yang tidak lengkap Agar kita bisa masuk ke dalam Struktur yang tidak lengkap itu Struktur yang lengkap seperti bahasa sain yang Terlalu jelas ya, Dan akhirnya tidak bisa dipalsifikasi Itu membuat Strukturnya itu punya otoritas tertentu dan kita terlarang untuk masuk ke dalamnya. Ini bedanya bahasa puisi dengan bahasa ilmiah itu. Ternyata bahasa puisi membuat kita bisa masuk ke dalam dunia. Sedangkan bahasa ilmiah membuat kita malah diajari, kita menjadi menjadi reseptif. Kita menjadi tidak produktif lagi di hadapan bahasa. Sedangkan di hadapan puisi yang tidak lengkap tadi, atau saya sebut puisi jenius itu, kita justru punya kekuasaan untuk masuk gitu. Itu luar biasa Oke, okay, kita teruskan Jadi, e, cara berpikir saya sangat struktural memang Bahwa ini sangat ditentukan oleh yang terkait di dalam unsur-unsur dibangun strukturnya Ada bismika yang mengingatkan saya pada e, doa bismikaluh mayawamud Tetapi kemudian itu merasa dibenarkan ya, Saya merasa itu dibenarkan karena munculnya unsur mimpi, kata mimpi di dalam puisi ini. Apalagi yang menunjukkan e, bismika ini berkaitan dengan doa tadi, atau berkaitan dengan situasi mau tidur? Ya, ini loh, ada kata dini hari. Ya, artinya ini situasinya sudah mah mimpi, ya, dan juga e, dini hari gitu ya. Oke, okay. oke, okay, kita baca secara lengkap sekarang ya, bismika. Yang berderap dari jam datang jam pergi Baiknya kasih makan apa Kepada draft mimpi Minggu yang cepat jadi bekas Dan himne jalan dini hari bismika RTL-RTL kerja Semoga kamu gak mewek Kita kan cuma halaman belakang Dari cinta dan bahasa uh, Coba perhatikan ya Bahwa pelisanan puisi itu Baca puisi dari teks tulis menjadi suara-suara uh, macam tadi, itu agak susah. Ya? Karena ada struktur lain menurut saya, saat kita, struktur pembacaan lain, saat kita diam dan me menghadapi puisi sebagai bentuk tulisan. Kalau saya termasuk orang yang cenderung mudah dan menikmati puisi sebagai bacaan, bukan puisi yang dibacakan, gitu. puisi sebagai teks itu bagi saya cukup gitu ketika puisi di, dibacakan dalam panggung-panggung apalagi itu menjadi rusak puisi itu saya termasuk orang yang tidak pandai membaca puisi yang menurut saya sedikit saja orang yang pandai membaca puisi itu banyak bahkan di tangan para penyiarnya sendiri puisi-puisi itu jadi rusak kalau dibacakan tidak usah saya sebutkan penyiar-penyiar itu cuma uh, ya tidak kena saja gitu tidak pas. Ya. termasuk tadi yang saya lak lakukan saya harus melatih berkali-kali sehingga ketemu nada yang tepatnya nada ini saya rasakan ketika saya menatap puisi ini, tapi ketika ketika saya uh, ketika saya membacakannya, melisankannya agak susah saya ulangi lagi aja, Bismika yang berderap dari jam datang, jam pergi, baiknya kasih makan apa, kepada derap mimpi, minggu yang cepat jadi bekas dan himne jalan dini hari, Bismika RTL-RTL kerja Semoga kamu nggak mewek, kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa 2021, saya kira yang kedua ini lebih baik ya Nah, bagaimana cara me membaca puisi, salah satu pendekatan yang perlu kita kembangkan, perlu kita jaga dari para guru SMA kita, guru SMP kita Jangan main-main, ini ada sebuah pendekatan yang kelihatannya iseng, tetapi sebenarnya pendekatan ini menunjukkan bahwa kita adalah pembaca yang sanggup memasuki sebuah dunia ya. Mari kita lihat ya. Itu sudah saya pindahkan ke dalam MS Word Tadi Wili Pahmi mengirimkan kepada saya Dalam bentuk PDF Lalu saya mengambilnya ke dalam bentuk Word Ini sangat merepotkan karena saya harus Memastikan apa yang dipindahkan Yang acak-acakan ini yang tersusun lagi Seperti dalam file aslinya Ini file aslinya Tadi semacam ini Kemudian bagaimana sih cara kita Membaca puisi itu ada apa yang yang hilang di dalam puisi ini sehingga terasa ada yang janggal? Tapi kita mengerti. Nah, kita harus sekarang tambalkan apa yang kita mengerti terhadap sesuatu sesuatu yang janggal sehingga kita ikut bermain. Katakanlah Willy Fahmi itu Michael Tal dan kita menjadi uh, ikut melayaninya sebagai Bobby Fischer nya gitu ya. Jadi atau sebagai uh, uh, Irene gitu ya kalau di Indonesia atau sebagai Botes kan ya, kalau di negara lain. Nah, Tadi Kanada ya. Nah oke, okay. contoh ini yang saya maksudkan Munculnya kata-kata yang merah Di dalam puisi Willy Fahmi ini Ini menandakan ada aktivitas saya Mengisi kekosongan Di dalam puisi-puisi Willy Sehingga saya dan puisi Bismika ini Kemudian punya hubungan yang erat gitu ya. ya. Dan akhirnya saya berkuasa terhadap puisi ini Jadi, sekali lagi kalau bahasa ilmiah itu punya otoritas Dan mengatur kita untuk me membenarkannya Tapi bahasa puisi justru boleh saja kita sebagai pembaca punya otoritas mungkin dibalik kata uh, apa doktrin apa jargon lisensi akuitika ada kebebasan bagi para penyair itu sebenarnya menurut saya mesti ditambahkan lisensi akuitika itu juga berlaku pada kebebasan kita memberi makna pada apa yang kita baca lisensi akuitika adalah bahwa para pembaca juga punya lisensi, punya kekuasaan puitis terhadap apa yang dibacanya. <laughs> Mungkin begitu ya, tapi menurut saya itu lebih baik ketimbang kita meletakkan uh, power terhadap terhadap pengarang semata. Akhirnya, kalau power ada di pengarang, kita merasa jadi bodoh, kita merasa jadi buta, kita merasa lemah dalam membaca. Kita teruskan ya. Jadi, Bismika Allah ini saya beri tanda siku karena ini dugaan saja ini dia Dia awalnya begini kemudian terpotong gitu ya. Muncullah sepenggalnya. Mungkin Anda juga pernah membaca eh, apa Kakawin Negara Kertagama, karya Empu Prapanca abad ke eh, abad ke-14 ya, 13 13 Berapa? 65 kan? Jadi abad 14 ya. Mpu Panca itu mengarang kitab Nagara Kertagama tahun 1359. Kalau dibaca melalui terjemahannya, ya itu adalah uh, sebuah narasi, sebuah sejarah dalam versi yang tidak lengkap. Dalam versi dalam versi kakawin. Uh, pupuh ya, dalam pesi pupuh bagaimana saya me merasakan siapa e, hayam buruk, saya merasakan situasi negeri saat itu e, situasi Jawa e, beberapa wilayah yang dikunjungi oleh oleh hayam buruk itu dalam data-data, kata-kata yang yang terputus-putus, yang tidak lengkap berarti beberapa panca itu penyair gitu Ya, seperti pilih paham Jadi penyair itu ternyata melukis melukiskan dunia itu cukup dengan impresi-impresi, dengan dengan tanda-tanda bukan dengan kelengkapan. Ya, jadi kata itu adalah tanda saja yang yang ia percaya bahwa kita adalah pembaca yang mengerti. Ya, ha, ini ya. Kerennya penyair macam Willy itu, yakin bahwa kita mengerti dan bisa memasuki dirinya. Kita lihat. Bismika alhumaya bisa am. Ya, saya tuliskan. Yang berderap dari jam datang dan jam pergi ini, menurut saya, ya. Jadi ada yang berderap dari jam datang dan jam pergi ini. Di dalam puisi aslinya tidak ada kata dan, tidak ada kata ini. Ini munculnya kata-kata yang merah ini sekali lagi adalah munculnya daya baca yang sifatnya normatif terhadap ruang struktur yang dibuat sedemikian rupa untuk kehilangan kenormalannya, kenumativannya, sorry, kenormal. Yang benderap dari jam datang dan jam pergi ini sebaiknya dikasih makan apa? Eh, entah, tidak tidak salah. Ya. Sebaiknya kasih di sini sebaiknya memberi, kasih di sini ya, ini memberi sebenarnya. Tambahan. Kasih di sini sama dengan memberi. yang berderap dari jam datang dan jam pergi ini sebaiknya memberi makan apa. Jadi pahamilah kata kasih di sini karena kasih itu kan bisa dikasih bisa mengasihi gitu ya dalam konteks ini. Ya. Ya kan? Jadi penyair tidak memilih kata dengar morfem yang jelas mengasihi atau dikasihi tidak. Makanya dia sebut kasih saja dan mempercayakan kata ini bermakna dalam konteks keseluruhan puisi ini. Saya menangkap sebaiknya Memberi makan apa? Sebaiknya kasih makan apa? Kepada drap mimpi. Jadi, yang jadi subjek apa? Yang jadi subjek adalah yang berderap dari jam datang dan jam, dan jam pergi. Itulah subjeknya. Dengan verba dengan kata kerja, memberi apa? Memberi makan. Memberi makan. Memberi itu verbanya. Ya. Kepada drap mimpi. Ini yang jadi objeknya. Sasarannya. Ya. Yang menerima akibat dari Subjek tadi yang berderap dari jam datang dan jam pergi ini sebaiknya kasih makan apa ya kalau ditambahkan ya kepada derap mimpi dan minggu yang cepat jadi bekas dan himne jalan dini hari. Kenapa ada dan dan dan kalau tidak ada kita membayangkan bunyi dan disitu situ agak bingung. Coba ya kita lihat ke atas ke aslinya. Yang berderap dari jam datang jam pergi Baiknya kasih makan apa Kepada derap mimpi Misalnya itu koma itu seakan-akan bukan uh, ya, Mimpi Minggu yang cepat jadi bekas Ini bisa bisa berbunyi seperti kalimat awal Meskipun penyair sudah baik hati Memberi tanda koma dan juga awalan Kalimat di sini yang tidak kapital Minggu di sini Tapi salah-salah biasanya orang membacanya Karena puisi kan kadang-kadang tidak, tidak seapik itu Penandaannya Misalnya puisi-puisi Pak Gunawan Muhammad itu tidak apik loh tidak seapik puisi Willy pahmi ini, karenanya orang bisa salah baca. Uh, untuk menanggulangi itu kita harus menambahkan apa sih sebenarnya setelah koma ini masih ada kata tidak? Menurut saya di sini ada dan kepada draft mimpi dan minggu yang cepat jadi bekas dan nah muncul lagi dan yang disimbolkan dengan singkat dengan tanda uh, dan ini dan himne jalan dini hari. Saya teruskan lagi ke yang hasil saya tadi. Bismika di sini dengan namamu. Ketemulah, namamu di sini. Apa Maunya Bukan Allah tadi sudah saya katakan. Tapi RTL, RTL kerja apa? RTL rencana tindak lanjut <laughs> ya. Ini loh, kalau kamu secara kebetulan memang puisi-puisi Willy Pahmi ini mengisahkan eh, Hampir semua. Saya kira mengisahkan perjanjian oh, narasi ya. ya, pokoknya mengisahkan aku, detik aku, detik yang yang giat bekerja, gitu RTL ini biasanya muncul di dalam eh, kehidupan para pekerja yang ingin meningkatkan kinerjanya lalu melalui tahapan evaluasi ya, setelah evaluasi itu lalu menerima rencana tindak lanjut itu RTL bagaimana sih? boleh jadi setiap orang punya disiplin untuk membuat RTL setelah mengevaluasi kinerjanya dalam waktu sebulan ini, aduh apa sih yang membuat saya kok gak ada kenaikan dia lalu Lalu membaca ulang data-data, oh ternyata problemnya adalah saya selalu ada keterlambatan pengiriman barang, misalnya dalam hal ini. Nah, maka di, di RTL-nya muncul. Tidak boleh lagi ada satupun barang dimulai minggu depan yang terlambat dikirimkan. Dengan alasan hujan, alasan sakit, misalnya ada pernah beberapa barang tidak dikirim karena saya sakit, lalu ya terlambat, biasanya saya kirim. Harusnya ditangani. Di RTL itu dicatatan bahwa, nah kalau saya sakit, saya harus meminta bantuan. Seseorang, teman saya, untuk segera mengambilkan barang saya, atau petugas di kantor pos mengambilnya, atau petugas Gojek, atau petugas apa, sehingga saya tidak pernah menunda barang siapapun. Itu namanya RTL. <tuh> saya ulangi lagi: "Bismika RTL- RTL Kerja dengan Namamu RTL- RTL Kerja, <tuh> ya gitu ya, dengan nama kamu loh RTL- RTL Kerja, nah gitu ya, dengan nama kamu loh bukan dengan nama eh, Tuhan, bukan." dengan Tapi, e, kemudian apakah membacanya begitu? Bismillah, RTL, rtl kerja. Semoga kamu nggak mewek. Kamu di sini siapa? Kamu RTL, RTL kerja? Tidak mungkin. RTL kerja tidak akan mewek ya. Tapi subjek yang bekerja di bank, di atas RTL ini ya, aku lirik. Karena itu aku lirik tidak harus muncul sebagai aku. Ya. Tidak, tidak harus muncul di dalam kata aku. Semoga aku nggak mewek misalnya. Bukan begitu. Semoga kamu nggak mewek ini kan, ada sebuah translasi saja gitu dari dari posisi aku kepada sebagai aku yang menyebut dirinya kamu. Contoh sederhananya gini lah. Kalau kamu bercermin, ya. Kalau kamu ngobrol dengan ibumu, kamu kan bilang aku ke dengan temanmu aku, tapi ketika kamu ngomong ke cermin, kamu menyebut dirimu apa? Kamu. Ya. Kamu sudah sarapan belum gitu loh. Padahal itu wajah kamu sendiri yang kamu lihat. Kamu kenapa melihat saya? Padahal itu kamunya ya aku aku juga. Itu seperti apa? transformasi atau apa silang saya tidak tahu tapi pemantulan lah gitu yang paling tepat ya pemantulan di cermin datar <laughs> bukan cermin cembung atau cekung yang nanti logikanya terbalik ya kalau kamu di sini masih dalam cermin datar sehingga kamu adalah aku semoga kamu nggak mewek kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa ya ini seperti sejenis afirmasi yang eh, yang menenangkan aku lirik kita muncul di sini Ya, aku dan engkau yang mungkin adalah aku dan engkau yang yang sama Ya, Ayo, ayo alami oleh anda sendiri semua Para pelajar, mahasiswa, siapapun Kalau baik cermin Baik cerminnya ada ataupun tidak Kalau kita menyebut kata kita Itu boleh jadi kita itu ya aku juga Aku dan kamu, kamunya adalah aku juga Kita mau apa ya Maksud kita disitu mungkin bukan orang lain Bukan ada orang lain selain selain saya, selain aku tapi ya, aku sendiri Kita kan cuma halaman belakang Dari cinta dan bahasa ya. Jadi cinta itu Ada di halaman depan Bahasa itu ada di halaman Nomor ujung Bahasa yang dimaksud saya kira oleh Filih Fahmi adalah bahasa dalam pengertian Yang tadi saya bilang bahasa yang akademik Bahasa yang tinggi, bahasa yang otoritatif Bahasa yang saintik, bahasa yang filosofis Bahasa yang, yang serba mengatur kehidupan ini Dia ada di depan nah puisi ini kan jelas muncul dalam sebuah latar belakang karena menghindari kata-kata yang sifatnya tinggi itu gitu di mana contohnya mewek ya ini mewek itu tidak ditulis miring oleh pilih pahamnya sendiri karena kalau dimiringkan sebenarnya ini menjadi mengalahkan kata mewek oleh tradisi ilmiah ya ya tidak tidak usah miringkan toh ini kelisanan gitu mewek itu adalah menangis ya semoga kamu tidak menangis semoga kamu nggak mewek jelas milih pahmi punya hak untuk menggunakan kata merek dia orang Bandung ya orang Sunda punya hak untuk menggunakan kata bahasa Sundanya sendiri lalu ketika dia mengatakan kita kan kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa ini bahasa apa bahasa kekuasaan bahasa Indonesia yang berkuasa terhadap bahasa Sunda itu bahasa yang serba di atas itu gitu. serba di depan itu cinta juga bahasa yang di depan sana gitu. Terus untuk apa kita begini, begitu, begini? Ya karena kita ada di latar belakang, gitulah kira-kira. Kita kan cuma halaman belakang. Jadi kalau kalau kita cuma halaman belakang, ini uh, untuk apa kita bersedih, gitu? Atau oh, memang kita ada di halaman belakang. Berarti nggak? Kalau kalian adalah princess seorang, princess Arab, misalnya, <laughs> princess Arab, pribadi ingat princess Arab, yang uh, harus harus membuang diri ke Inggris, gara-gara bertengkar di keluarga Arab kalian, keluarga keluarga yang dihormati di Arab, ya tentu kalian mewek karena di halaman depan gitu ada di halaman depan dan kalau dibuang ke belakang, dijadikan tidak princess lagi, ya kemudian akan menjadi sedih, tapi kalau kalau kita pada dasarnya adalah buruh dan lalu bekerja sebagai buruh kenapa harus bersedih, misalnya kalau kita PNS dan bekerja sebagai PNS kenapa harus bersedih, ya Toh sama-sama ada di latar belakang <giranya> Kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa Atau begini, kita kita pindahkan Puisi secara umum Biasanya kan dipahami sebagai bahasa cinta Puisi itu cenderungnya dipahami sebagai ungkapan-ungkapan romantik Tapi sebenarnya Sebenarnya puisi itu menurut pahami sendiri itu adalah Ada di latar belakang cinta itu sendiri Karena, karena toh tidak pernah ada puisi yang benar-benar bagus Ya, ya. Semua puisi itu ingin menggapai cinta. Dengan begitu semua puisi ada di latar belakang. Semua puisi ingin menggapai bahasa. Tapi bukan bahasa yang di depan sana. Bahasa yang ada di belakang. Itu sebabnya dia sebutkan, kita akan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa. Ini luar biasa ya. Puisi tulis tahun 2021. Baik, saya kira itu untuk eh, sekadar berbagi eh, apa namanya, ngabuburit ya. Ngabuburit sebentar lagi kita akan berpuasa dan dan ya eh, saya kira puisi itu selalu memberi tenaga kepada kita ya. tenaga untuk untuk melihat bahwa ternyata dunia ini belum lagi mau berakhir ya. di tangan para penyair dunia ini seperti disegarkan lagi gitu ya mudah-mudahan kita semua sehat dan tambah segar di belakang pandemi ini Assalamualaikum